curhatan Penes guru muda Pangandaran itu dia unggah di akun Instagram dan TikTok miliknya Husin underscore R. Hey, izin Pak bisa disampaikan ke sehari-hari itu sih seperti apa Pak di sekolah Pak. Sehari-hari ya. awal awalnya ini bagus ah. masuk sekolah, Nah ada perubahan itu setelah ada dia mau mulai salat ya, dah latsar atau mau latsar itu Nggak lupa lagi lah saya. Hmm. Nah setelah latsar. Ini ada perubahan, tidak masuk lama, nggak masuk, sampai saya bolak-balik, yang lain bolak-balik ke sana, ke rumah, namanya ke rumahnya, ke kosnya, komunikasi terus-terusan, kepala sekolah ngasih nasihat, dipanggil, udah beberapa surat panggilan itu dibuat oleh sekolah, sudah itu, ya, malahan saya dengan kepala sekolah di sini kan, umat, itu ya, ngobrol tentang masalah, apa, kedisiplinan lah, terutama itu masalah kedisiplinan. Hmm, sejak kapan oh. emang, Hujan di sini? Tahun 2000 berapa? 2020, ya. 2020 lah. 2020. Terus pas kurang aktifnya itu karena lastar itu sejak kapan, Pak? Lupa lagi ya. Sudah satu tahun ya? Karena ini satu tahun. Satu, satu tahun berarti sekitar 2001an ya. ya? Udah berbagai cara kalau sekolah itu menempuh supaya dia ini hmm. uh, karena kewajiban sekolah. Mm -hmm. anak mungkin anak di sana apa namanya tertinggal pendidikannya, pelajarannya gitu kan mm -hmm. nah sekolah mempunyai kewajiban dia tidak masuk masuk ya gitu. terus terus di sudah beberapa orang di sana tadi gitu kan? mm -hmm. sampai mungkin sampai hari ini ya mm -hmm. itu tidak masuk lagi gitu. mm -hmm. Aulah santai santai. Saya Tapi dikenal sama siswa sama guru-guru yang lain dia gimana? Sesoknya baik atau gimana? Ya baik sih. Orang kalau sama sama kita-kita mah hormat gitu kan. Baik gitu orangnya gitu. Heeh. Kayak anak senang, anak gitu. Karena di orang seni itu pintar ya Apa namanya? Digemari oreh siswa-siswa berarti. Oh yang namanya seni kan gemari gitu kan anu gitu gitu. Lihat nanti yang pernah mengasihkan Baru, siap, berapa persen gitu ke anak-anak? Hmm. Ya. Oh, jadi yani pernah ngasih uang juga ke anak-anak mm. ya? Yes, yes, oh. Terus ya, terus Pak e berarti kejadian itu tahun 2020 ya? Ya kurang lebih kan? Kurang nah, lebih ya lebih tahun 2020 kalau saya kurang pas, kurang kurang apa ya? Ya ingat lagi lah kalau malingis. Pak kalau murid-murid itu suka ya sama? Usain itu, iya suka pasti ya. gitu kan, hmm. Cuka, gitu, kalau mau jadi. Jadi memang kalau di ngajar mah itu sangat bagus, bagus gitu, bagus. bagus, ya. bagus. Jadi, Cuman ada kejadian iya. pas iya. lasar kemarin berarti ya. Nah itulah. Ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang dia masuk masuk. Kalau di ini pak, apa namanya mungkin adanya kejadian ini kan sekarang viral nih karena dia memberikan statement di beberapa medsos nih. Dan juga di apa namanya ada di berita-berita nasional itu gimana Pak? Mungkin tanggapan dari bapak sendiri? Ya, kalau mungkin Pusen, uh, gak tahu ya. Pernah atau tidak datang ke BKSDM atau ke dinas, gitu ya, hmm. deh, untuk menyampaikan permasalahan. Apakah ditanggapi atau tidak? Saya nggak tahu. Hmm, jadi ya, apa? ya, itu kan, gak tahu seharusnya ditanggapi dengan baik atau apa namanya ya? Uh, bijaksana semuanya. Kalau bijaksana, insyaallah lah semuanya. Oh, berarti Bapak ya, Bapak mah <laughs> dari lingkup sekolah ya, minta untuk menyelesaikan di ke BKSDM. ya itu kalau urusan dia itu silahkan selesaikan, hmm. kalau... Ya ada nah, sesuatu yang kurang puas gitu ini Silahkan, hmm. bisa, gitu, kan saya kalau hmm. saya mah di sini masalah pendidikan, Masa pendidikan masalah kedisiplinan di sini gitu kan hmm. yang harus saya perbuat gitu kan jadi kalau untuk kedisiplinan mah di sekolah bagus ya <laughs> iya itu sebelumnya gitu kan <laughs> kalau kedisiplinan emang berapa lama pak dia tuh masuk masuk pak sekitar berapa, berapa lama satu tahunan ya. oh gitu ya sejak ada kejadian latar <laughs> itu ya yang mulai ya. mulai itu <laughs> oke okay, pak, pak uh, mungkin uh, selain ini mungkin harapan harapan bapak sebagai pihak sekolah itu gimana pak ya, dari humas selesaikan sebaik mungkin hmm. ya, kemudian apa ya namanya di di medsos di medsos itu kan bisa terbentang ya, viral gitu kan gitu kan dengan baik baik dengan istilah yang baik gitu kan ada kan istilah lah gitu kan pertemukan hmm. ya, lah kan pertemukan Mm -hmm. itu ketemu pihak dia, pihak yang tersangkutan tersangkutan gimana nih gitu. dan, mm -hmm. jangan, jangan sampai menjadi panjang gitu kesana. oh iya benar ya pak, ya, pak. terus satu Ketika lagi saya, pak, pak. E, ada statement itu si Husain itu kan ada statement dia katanya dia nggak suka ada segelintir atau beberapa oknum yang datang ke ini apa namanya ke sekolah emang benar ada yang datang nggak kurang paham ya berarti ya saya kurang paham gitu datangnya ya. dari pihak mana gitu kan kurang paham saya sih gitu. karena mungkin saya tidak ada hmm. mungkin lagi mengajar hmm. mungkin saya gitu kan saya kurang paham kurang paham ya. Apakah betul ada kesini atau tidak mungkin harus tanya dengan kepala pe sekolah yang sebelumnya. dulunya oh, berarti... ini yang di sini baru baru berarti baru ya, sekolah baru tahu yang di sini yang sekarang itu oke pak cukup pak izin pak nama siapa pak No, no one, no one. Nama Bapak Wawan. No ya. Yeah. No Sebelum saya apa, apa di sekolah ini yeah? SMP. Umas. Makasih, umas. Lokasih, sekumas, saya disini. Oh, siap. Makasih Pak. Oh, nah.